Loro tapi oh, ngedi Mereka mau kuih jahatnya Modelnya ngedi tanah kono Yang gak masuk ngedi tanah Apa yang bisa ngedi? Yang ngedi boleh duit masalah Ngedi boleh duit modelnya Bahasa oh, inggris apa? Maksudnya bahasa Inggris Cari uangnya apa ya? Oh, time is money Oh time is money ya Tuh demi semana itu pantu adalah uang ya, buka, bukan kan buka, cari uang o, oh, ya? cari. cari uang apa <hutter hitera> ya <Kristen> yeah, okay. <laughs> cari grese angel cari uangnya uang angel enggak masuk cari uang enggak ganggu loh cari uang kudu loh tetekon karena cari uang kudu karena model cari uang gua ngene iya iya iya dele tapi saya ini buru panen lah tapi sih aneh, yang boleh boleh duit gitu Jakarta, apa kan, nah, yo ya, ya, ng kunci ini kernet kernet. 23 pak? apa? anu nah, jeneng uh, aslimu Sugiono, Sugiono, lahir tahun 1 Desember tujuh Udah, kue pas tahun gajah, kura. Wah, nah, berapa ya? Tahun gajah, C, nih. Ya. Nani Anu, kue sekolahmu nih dia pertama. Pertama, beragam macam, berorator, beroratorium, Raton, jam. Nah. Raton sih di. Oh, SMP Loro. SMP Piro? tapi gulopannya gak di ya. Oh ya, iya iya, SMP C juga di Anu. Saya pernah pacaran, tak harus enggak tahu. Enggak tahu, enggak tahu. Tahu. Tahu. tahu. Aku tahu ya, ndak loh. Gak usah SMP, warnain jangan nakal. Itu ngomong kalau kawan ini kawan cowok, cari kawan deh. Nah, nyetir apa ya? Coba tahu. Oh, tahu ketemu kayak kantor pos. Tahu oh. jangan ah, enggak ada. Pak, saya kapan ya? Gue lupa, enggak tahu. Kono, terang Aku tahu ya, kantor pos. Jangan ah, ada nah, nah. ini. Nah. Saya nah. nah. kalo kale kale kita sebagai laki laki ya jaga boleh uh, oh -oh -oh. first time, injuri tem lah biasanya injuri tem pengalamanmu pribadi di Jakarta sih paling gua senengnya apa? Kalau anu sapam itu nomor? Oh iya itu melu melu satpam itu satpam gua satpam. Kamu jadi satpam? Satur di bintang. Satur di bintang. Satpam tuku nomor. Aku ngeluh kue, nah, gue ada boleh. Melu modelnya aku nah, yang nenek konsol itu pun melu bang. Nah, aku nggak pengen rapi. Rapi arang gue, cip rapi. Aku nggur nulis motto, aku anu langkahnya berat kok nomasalah. Nggur oh, nulis karomoto, gak tulenan apa itu gue. Komputer laptop HP lah. Ah. Nah, yang komputer laptop HP kan menang. <tuk> yang nulis oh, moto canggul lurus. yang nulis Nah Aku ngarep, seset eh, mumet. sore, turu. Uh. Yang pas enggak aku mulai, melaku, ya PLN Hmm. Tapi yang pas bau, umat wah ah, neta. sih nih? Kak, ngetak yo, gak mikir apa? Kok yang nyanyi kadang lali, kacang lali. Pokoknya pegang ya, oke nih. Poso pegang, poso pegang. Eh, Tansil, Edy. oh Edi Simon. Pemain main main. Oh, main yo, Fatmawati, gono. Oh, Fatmawati, gono. Oh, Susu Asli, gono. Asli, asli gono. Aku tau juga ya, segopat pelaku, pion makan tunggu tahu apa pun gorengan wes gorengan aku seko anu gorengan anu aku tahu isi karo ibu tempe apa apa sayur wah kau tidak, saya menjadi manajer ini manajer kan biasa tahu, yang anu, yang oh, tahu tahu, tahu sih, aku tahu Kebeda lewat Ring Road sekolah STMCG di apa-apa? Untung gak apa-apa, ada STMCG, ya Oh. pas aku melaku doh, mm. di serempet toh, tapi aku gak popo melaku terus di cedai ter, terus aku melaku wae. Mm. kemana dek tak, tunggu tunggu es. lewati lewat gudang gareng, mm. nah, tapi sepedanya reme api, lewat ring sepedanya api, reme bukannya sepeda, reme api lewat ring road, kan lewat ter terjauh gunung, tahu, tahu ya aku tahu nyopet jadi eling, besok mm. saya naik hotel, aku lali ya, lali yang lali mumpet. Iya, selain itu enek hotel anjir, kono. hotelnya di dubur, kalau hotel ngelamain Aston, oh, Aston, Pak. tahu nih, Gak, ya udah lewat, nah oh. Satpameiro, nah Satpame, Melakuro, Aston. Heeh, kopi nih, heeh. Nenek, <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> Nak tubisnya? Oh, iya, iya. <laughs> enak toh, ya. Oke, rasanya oh, bisa, ya. bisa. <laughs> Ayo, raya, la, Enak. Enak, mantap ya. <laughs> kata-kata hari ini apa kira-kira si sore ini enak. Astor villa. Hmm. Terus, Astor villa. 12 kebobolan satu dulu ya. Artinya. Yo kalah deh. Oh, ya benar banget. Eh, dua, dua, kalah dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Cerita Genius. 2 dua, dua, dua, dua, dua, dua, dongeng dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Baik, kok iso sukses kau yang memiliki maksudnya pengalaman di sini. Iya? Pengalaman dari kecil, oh, nah. ya. tukang pungut lah itu lah. Ya. Tunggang pungut bola golok oh, Kecil, ya. kelas lima pungut bola. Oke oh, di, kaki. Uh, pungut C, gak langsung ya mas. Uh. Betul ya? Gak, golok, cilik lo modelmu gak langsung bedok C, kau mau darah pungut C. Uh. Uh, pungut kod, betul. So, gom bal satu, ya deh. Bal satu, palempo ya. selama berkecil nggak aku. Ya. berkecil pun Kira-kira tau mangan bal gula bapakmu? Kena tau tau? Kena, kena. <laughs> kena. Oh, <padahal. laughs> ya. Nah, mangan kena <laughs> Pas gak sekolah gue ya. Nah. Oh. Rasanya Wah, aku langsung gue eling saya itu lah, naik kultur dan eh gede motor gak pas lama kene kui gak delok wah nek tak ndok wayu gak jane yo pas aku tek ini tuah nek gede terus bok lavi heeh pargo terus set terus gak ajar rote terus uh. gak ajar kira-kira pesan ning anu luwasa tempatku cita-cita ditamu cepet apa berat hmm. masalahnya anu, anong gor nulis karo maca gak komputer laptop hp wes berarti iso komputer laptop hp nah, gak iso Jualan lah. Apa tuku yang tuku iso, tuku apa? Tuku, tuku yang duit duit ya, oh. yang duit duit tuku komputer laptop, apa iso, pelakonnya nah. sih gak iso, pelakonnya sih gak iso, tuku iso yang tuku, dan sini <tuh>